serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang milah akan memberikan informasi menarik dan tentu kabar-kabar baik persahabatnya seputar di dalam kita dengan Lesti dan kakak Rizky Bilar Kehungan pertama persahabat yang kita lihat aja Ada ungan info dari Indosiar Yang unggah sebuah postingan video Dari LSI Kejora Yang mengingatkan bahwa malam hari ini Idalah kesayangan kita akan tampil Kembali di atas panggung Tentu sekarang di panggung Indosiar Dalam acara anugerah LSE persahabat Atau lembaga sensor film 2021 Jangan sampai ketinggalan persahabat ya, Kita diinfokan langsung Oleh sang Kejora Idola kesayangan kita si cantik bumil ini persahabatnya Dede Alas yang mengingatkan untuk warga Konoha jangan sampai lupa menyaksikan nanti malam di acara anugerah lembaga sensor film Dede Alas akan tampil sebagai pengisi acara wow luar biasa banyak persahabatnya mudah-mudahan selalu dimudahkan selalu sehat dan selalu lancar amin ya robbal alamin ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Indosiar. Malam penghargaan untuk para insan baru yang film di Indonesia akan segera dilaksanakan. Tungguin ya malam anugerah LSF 2021 nih persahabatnya jam 20.30 waktu ini, Indonesia Barat di Indosiar. Tuh makin gak sabar aja persahabat yang menyaksikan. Idola kesayangan kita tampil di atas panggung Tentu dalam postingan tersebut banyak dibanjiri komentar Banyak respon yang diberikan dari para sahabat Salah satunya dari akun Instagram Rasa underscore Les24 Lalu menyatakan Min Indosiar ganggu capin anaknya menang Ami Awards malam biasanya gercep katanya tuh <laughs> Gek banget ya Mudah-mudahan saja selalu membanggakan Selalu tentunya Mengolehkan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa dari di lewat nih ke kita semua. Berikutnya, juga persahabatan yang kita lihat di sini ada unggahan spesial bahagia juga nih. Ini juga membanggakan untuk kita semua. Alhamdulillah, persahabat ya di YouTube, live sekejora duet bareng Judika. Ini trending satu persahabat ya di duet juga. Ini di lewat sekejora trending satu juga nih. Persahabat ya memang luar biasa. dalam persaingan kita, ratunya trending. Mudah-mudahan saja selalu sukses dan bahagia. Amin. Momen ini pun diunggah kembali, oleh setelah putih yang pilar. Ada kalimat kemsen yang dituliskan. Kalian semua best pokoknya, kamu mau nyingkirkan aku gak bisa, stay pakai nada yang baca ya. cute banget nih, persahabat. Kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan. Banyak respon yang diberikan dari para fans yakni dari akun cucun.yuningsih mengatakan dalam kolom komentar, "Mudah-mudahan ya Allah akhir tahun ini semua piala penghargaan, di semua penghargaan dapat sama Leslar hadiah anniversary pernikahan dan menyambut Utun Leslar." Amin ya rabbal alamin. Amin, doakan yang terbaik. Mudah-mudahan doa-doa baik selalu diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Lestik dan Kakak Rizky Bilar. Ke selanjutnya juga persahabatnya masih di akun Instagram yang sama, ternyata nih persahabatnya ya semalam ada vitamin di jam pocik ya. Karena Aurel ini bersilaturahmi ke rumah barunya, Kakak Bilar. Perhatikan di video ini, persahabat ya, yang diunggah oleh Atta Halilintar di situ sedang berkumpul bersama idola kesayangan kita di rumah barunya. Wow, luar biasa banget, sahabat! Ya, akhirnya kita mendapatkan hidungan vitamin, walaupun di jam-jam rawan persahabat ya. Tapi kita bahagia banget. Alhamdulillah, mereka sehat, mereka diberikan kebahagiaan, masya Allah. Dan tentu kita makin penasaran lagi ngobrolin sesuatu apakah Atta Aurel dan Lesti Bilar Masabat dia ya, pasti bakal ada sesuatu kejutan yang membuat kita semakin bangga dan bahagia Kita lihat juga perselabatnya jadi postingan ini Ada kalimat kerja yang dituliskan juga ternyata semalam aha ke rumah Leslar, makin akrab ya mereka sekarang, Masya Allah banget ya semakin bahagia melihatnya banyak tanggapan juga, banyak komentar yang diberikan ya ini dari akal city.bulan1 mengatakan, Alhamdulillah persahabatan mereka berempat tulus, katanya tuh persahabat ya simak, perhatikan Tentunya hubungan persahabatan Leslar dan AHA itu semakin erat persahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari Agung Instagram Hai Dotria mengatakan Alhamdulillah orang baik ketemu orang baik yang benar-benar tulus Masya Allah bangga persahabat ya Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik mendukung, mensupport idola kesayangan kita dan selanjutnya persembahannya kita, kita lihat juga nih di hal Inggrisnya Kak Bila hari yang dari oleh akun Reina Amelia Putri Angels Lar sudah ini sebuah postingan bersahabat, tuh kakak Bilar mengunggah video Kak Loli atau Kak aura Hermansyah yang sedang bersama keponakannya di ya Yang gak mau turun dari mobil, yang pengen ikut bareng Kak Loli, aduh gemes banget ya Memang luar biasa, keluarga idola kita selalu aja membuat kita ketawa bahagia, Masya Allah Dan kita lihat juga nih di diunggahan kakak Bilar Perhatikan baik-baik di video ini persahabat ya Akhirnya kita melihat depan rumah barunya kakak Bilar ini super mewah banget tuh persahabat ya Luar biasa, Masya Allah, mudah-mudahan selalu sukses, berkah barokah, dan selalu lancar rezekinya, amin Dan tentu video kakak Bilar ini bersama Atta Halilintar yang sedang pamitan persahabat ya Atta kepada kakak Bilar untuk pulang yang mana tentunya semalam sudah bersilaturahmi di rumah barunya kakak Bilar Masya Allah mudah-mudahan mereka selalu sehat dan memberikan kejitan kejutan bahagia untuk kita semua Berikutnya persahabat kita lihat juga nih ada unggahan info dari RCTI bersama tim mengenai acara IMA Indonesian Music World 2021 ini untuk cara memvoting kategori top nada sambung pribadi para sahabat ya situ ada idola kesengan kita dengan lagu kulafas dengan ikhlas Dengan kode nominasinya L5 para ya Jangan sampai ketukar, jangan sampai salah Kita lihat di kolom kalimat yang dituliskan oleh official RCTI Vote para nominasi Indonesian Music World 2021 pilihan kamu Dengan cara follow Instagram official RCTI Lalu klik like postingan ini Masuk ke kolom komen Lalu vote dengan format Hashtag vote ima 2021 Spasi kode nominasi Contoh para sahabat, ya Hashtag vote ima 2021 L1 Tuh, sahabat, Contohnya kamu bisa vote melalui Instagram official RCTI, aplikasi RCTI+, Plus, dan aplikasi langit musik. Tuh yuk, kita wajib dukung periode vote ini dari tanggal 12 kemarin hingga nanti tanggal 29 November 2021. Buktikan kebarbaran kita, buktikan kekompakan kita, kesolidan kita untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan. Dan selanjutnya juga persahabat ya, perhatikan nih ada unggahan video juga yang diunggah oleh Kak Loli Tentunya Aurel Hermansyah ini mengunggah sebuah postingan video persahabat ya, yang diunggah oleh Kakak Bilar Keponakannya di deklasnya nggak mau turun persahabat, ya dikasih oleh-oleh nih anak lucu katanya tuh kata Kak Aurel ya, Masya Allah Mudah-mudahan saja mereka bahagia dan silaturahmi tetap terjaga kita wajib support, dukung yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kejutan. Kabar-baik, kabar dan bahagia selanjutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru update selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar? Kami menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.